Hai sahabat Gamescape, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di channel Youtube kesayangan kita Tentu saja channelnya para pengguna perangkat lunak bebas atau Floss, yaitu Free, Libre, dan Open Source Software Nah, pada kesempatan kali ini, kami ingin share kepada teman-teman semua uh, Di beberapa waktu yang lalu di komunitas Inkscape Indonesia, itu ada beberapa pertanyaan yang muncul ya. Saya akan coba buka terlebih dahulu Nah, ini ya. Ini pertanyaan dari Mas Aunor Rafiki Zaki ya. Ada yang tahu cara membuat ini di Inkscape? Nah, ya. Jadi eh, teman kita pengen membuat desain seperti ini di Inkscape. Nah, bagaimana caranya? Apakah sulit atau mudah? Mungkin teman-teman bisa simak videonya berikut ini. Oke, mungkin kita langsung saja buka aplikasi Inkscape-nya terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan atur dokumennya menjadi 200 kali 200 ya Oke, yang pertama saya akan membuat lingkaran terlebih dahulu, oval ya Ukurannya sama seperti tadi ya 200 Dikali dengan 200 Oh, terlalu panjang ya Kita pakai 100 saja 100 kali dengan 100. Oke. Okay. Di sini kita gunakan alignment, Ctrl Shift A. Arahkan page, tengah-tengah ya, seperti ini. Lalu tekan F12 untuk menghilangkan dialog barnya. Jika sudah, kita ubah menjadi path ya, teman-teman. Kita ubah menjadi object to path, control Shift C seperti ini. Jika sudah kita duplikat, Ctrl D. Kita atur ukurannya, kalau tadi 200 kita atur menjadi 100 ya. Oh, terlalu besar. Mungkin 20. Oke, okay, segini 20 ya teman-teman. Kalau sudah kita tambahkan, kita combine terlebih dahulu ya. Kita cek apakah ini masih lingkaran. Oh, kalau di bawah ini ternyata pad ya. Pad dengan 4 nodes, sudah bukan lagi lingkaran. Oke, okay. kalau sudah kita combine, pad kita Combine nah, sebelum itu, kita gunakan guidelines. Ya, kita taruh di tengah guidelines. Ya, nah, seperti ini, di tengah aktifkan snapnya jangan lupa ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, setelah kita combine, kita gunakan path effect, teman-teman. Ya, kita gunakan path effect, namanya adalah interpolation. Ya, in inter nah kita gunakan interpolasi subpad seperti ini hasilnya kita gunakan 10 ya, supaya lebih mudah penghitungannya oke jika sudah kita gunakan Edit Path by node seperti ini, nah kita pilih yang ada di tengah ini, kita pindahkan ke tengah, jadi lingkaran yang ada di sudut kecil ini kita pindahkan ke tengah snapnya jangan lupa diaktifkan ya. kita taruh di tengah Ups, terlalu ke samping ya. Jadi ini kita geser ke tengah. Ini sudah pas di guidelines yang sini. Ini pas. Nah, kita sekarang pindahkan. Kita klik guidelines uh, notes yang ada di sini. Kita arahkan pas ke guidelines di sini ya. Kita klik, drag, tahan kontrol ya teman-teman ya. Nah, supaya presisi sehingga nempel seperti ini. Oke, okay. jika sudah jika sudah, kita duplikat Ctrl D. Ya, kita duplikat menjadi dua seperti ini. Cuman, kita ubah warnanya dulu supaya lebih mudah mengidentifikasinya. Nah, seperti ini ya, tahan Shift lalu klik. Oke, jika sudah, kita ubah ukurannya di sini, panjang kali lebarnya ya. Kita cek dulu menggunakan penggaris. Snapnya jangan lupa dari sini ke sini ya. Nah. 90 mm ya. Kita lihat bisa baca di sini 90 mm. Oke. Okay. Lalu sudah kita tekan F12 dulu. Lalu ini kita buang, oke. Okay. Jadi 90 ini berarti kita atur menjadi 90. Jadi dikunci terlebih dahulu panjang kali lebarnya kita atur menjadi 90. Oke, okay, di sini kita sudah dapat, kita tinggal geser ke sini. Oke. Okay. Jika sudah pas, kita balik lagi gunakan path effect tadi. Kita atur di sini kalau tadi adalah 10, maka ini dikurangi karena setengahnya. Jadi tinggal 5. Oke. Okay. Nah, sayangnya di sini yang bagian tengah ini tidak presisi, kita gunakan edit path by node. Kita seleksi semuanya lalu kita perbesar tahan control dan shift ya. Set. Nah, seperti ini, sampai nempel ya nempel di patch yang lain, oke jika sudah nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya oke jika sudah kita ubah menjadi patch, object to patch seperti ini ya object to patch kita gunakan edit patch by node ya. kita seleksi ini, kita Uh, buang, kita break apart ya, lalu kita delete. Ini juga kita delete. Oke, okay, kita sudah punya bentuk seperti ini ya. Jika sudah, kita juga uh, ubah ini menjadi path, juga ya. Path object to path ya. Jadi yang lingkaran ini kita ubah menjadi path. Oh, maaf. Ini kita ubah menjadi path, path, object to path ya, seperti ini. Kalau sudah, kita seleksi menggunakan edit path by node. Sama caranya seperti tadi, kita seleksi yang ada di sini, kita break dulu, lalu kita delete. Nah, seperti ini, ini juga kita delete aja, del Nah, kita sudah mendapatkan objek seperti ini ya tinggal kita menyambung ya. jika sudah kita duplikat dulu, ctrl D kita putar 90 derajat seperti ini ya. kita break apart dulu aja, pad kita break apart kita butuh ini saja kita arahkan ke sini Sep. oke ini kita buang nah sebelum itu Antara objek satu dan yang lainnya, ini kita combine, kita gabungkan, ya. Gunakan edit by node, jadi seleksi keduanya antara ini dan ini. Itu kita gunakan edit by node, kita seleksi uh, node yang kecil-kecil ini, ya. Nah, yang ini kita seleksi, lalu kita join, hasilnya seperti ini. Oke, jika sudah join, hasilnya seperti ini. Kita sudah lihat, ya. Set. Oke lalu kita seleksi ini dan seleksi ini lalu kita pilih pad kita pilih cut pad maka akan uh, kalau kita seleksi seperti ini ya itu ada beberapa objek yang putus ya di sini oke jika sudah kita hapus menggunakan eraser kita hapus di sini set nah hasilnya seperti ini Oke, jika sudah kita combine lagi. part Combine. Oke. Nah, langkah terakhir, yaitu kita menambahkan part Effect. Namanya adalah rotate Copies. Oke. Di, di sini jumlahnya kita ubah menjadi 4. Terus kita atur menggunakan Edit Path by Node. Ya. Jadi kita ubah posisinya berada di tengah ya ini ya kita klik, taruh di pusat, oke okay. oke, okay, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman ya jadi eh, apa yang sudah ditanyakan oleh teman-teman akan, kalau di handle menggunakan Inkscape, jauh lebih mudah jadi mungkin ini adalah tutorial kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, sampai ketemu lagi di channel kita berikutnya